Thank <laughs> you. to my graceful songs the ocean waves are so soothing <laughs> all these beautiful bodies to control the seas except for me Mont, attack praise me and you praise me and you shall receive my And listen to my graceful songs. Feel the wrath of the sea! Let <laughs> kill! Is there a more beautiful queen than me? An ally has been slain. <laughs> All these beautiful bodies shattered by the ocean waves ha! no one has the power to control the seas except for me praise me and you shall receive my mercy ha! Oke sahabat ramal semuanya welcome to roaming Channel jangan lupa di subscribe dan juga di like ya kawan-kawan biar kita tambah semangat bikin video berikutnya. Oke pada kali ini kita akan membahas salah satu hero magi yang menurut kita sangat sangat full power. Hero ini juga merupakan diadaptasi dari ikon legendaris negara kita tercinta Indonesia karena Hero ini merupakan perwujudan dari sosok roh atau Dewi legendaris yang sangat populer di sekalangan masyarakat Jawa dan juga Bali Tokoh ini dikenal dengan nama Ratu Laut Selatan atau biasa di dalam masyarakat disebut Nyi Rorokidubu Bagaimana teman-teman apakah kira-kira sudah bisa mendapat siapakah dia? Ya benar sekali dia merupakan Kadita Ya, Akadita merupakan hero yang bisa dikatakan sangat laku di rank tetapi tidak pernah ban. Kata kenapa ya kawan-kawan padahal Akadita cukup sangat-sangat mengganggu -sangat ketika matching ataupun ketika war Jadi buat kawan-kawan yang sudah mentok nih di epic ya jadi wajib banget nih wajib banget buat coba Akadita buat main di rank mungkin peruntungannya bisa berubah ya tentunya kawan-kawan Nah langsung saja tips pertama buat di sebagai Magi kita harus uh, seharusnya mungkin melakukan roaming ya. jangan cuma hanya di Midland saja nah seperti yang kita lihat sini Kadita sangat-sangat uh, mudah buat lari dari roti ataupun dari lock lawan ya. seperti ke tadi yang dilakukan lawan paling sangat mudah bagi kagita hanya dengan menggunakan skill 1 langsung terlepas dari Udi Bali ya, begitu ya teman-teman jadi sangat mudah kemudian tips pertama menggunakan kagita yaitu jangan lupa ketika skill 1 kita langsung spam spam skill 1 nya ya. langsung kita spam spam aja karena skill 1 membuatkan slow menyebabkan efek slow kemudian skill 2 nya menyebabkan stun dan skill 3 ataupun ultinya biar ya, ini seperti yang kita lihat sekarang dengan ulti langsung lawannya langsung berganti alam teman-teman sangat mudah sekali menggunakan kalita pertanyaan nih Kak Bagaimana sih caranya menggunakan combo skill kalita nah gini kawan-kawan menurut kami ada dua cara ya combo memadihkan tukarita. kalita yang pertama itu skill satunya dulu kemudian stun dengan skill 2 ada wakti dengan skill 3 dan lawan langsung metong teman-teman ya kemudian ada trik kedua untuk memakan combo kaita yaitu dengan cara stun dengan skill 2 kemudian dilanjutkan slow dengan skill 1 dan di end dengan kulti dan ya terserah ya kawan-kawan memakai combo yang mana apakah combo yang pertama ataupun combo yang kedua itu terserah sama kawan-kawan gimana enaknya bagi kawan-kawan yang intinya Karnita sangat-sangat sakit di early game, mid game, maupun bad game luar oh, biasa teman-teman Kemudian kita apa apa sih yang biasa dipakai buat Karnita? Nah teman-teman, di video selanjutnya lagi video kali ini Spele yang cocok buat Karnita, yang pertama execute, ya tentunya execute dua sangat-sangat sakit ya Kemudian saya diganti juga dengan spell pre-fight ataupun PSL pun teknik murahnya begini pertama skill 1 kemudian student skill 2 kemudian tune kemudian dilakukan dengan multi begitu teman-teman kemudian untuk praktek penggunaannya teman-teman bisa langsung lihat di video yang sedang teman-teman nonton ini ya dan di sini kita udah menang banyak gol dari lawannya dan banyak ini sangat-sangat mantul -sangat menentukan teman-teman jadi penting banget buat unggul gol dari lawan Kemudian apa sih yang yang bikin perbedaan gol antara kita dan lawan Perbedaan gol ini disebabkan oleh beberapa faktor dan teman-teman Salah satunya yaitu karena produktivitas jungler Hero jungler sangat-sangat dituntut untuk produktif di dalam match mau dia dalam farming ataupun kill ataupun Romi, itu sangat-sangat membentukkan temen teman yang kemudian yang kedua yaitu dari jumlah kill semakin banyak alam yang kita kill semakin banyak juga aku bertambah untuk kita begitu teman-teman Oke okay, sahabat nomor semuanya sekian dulu tips dan trus menggunakan kedita Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share ke teman-temannya yang masih hidup Biar jangan selalu menjadi beban tim Oke okay, teman-teman Sampai jumpa di video baru berikutnya Salam